Halo adik-adik terkasih jumpa lagi di Selamat Pagi Teruna. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Pagi ini kakak mau temenin adik-adik untuk teduh dan membaca firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 107 ayat 17 hingga 22. Sebelumnya yuk kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan terima kasih atas pagi hari ini. Engkau telah memohonkan kami. Di pagi hari ini ya Tuhan Ya Tuhan pada pagi hari ini kami ingin bersatu teduh bersama kiranya, kiranya Engkau yang memberikan kami roh hikmat Agar dapat mengerti renungan pada pagi hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Bacaan kita dari Mazmur 107 Ayat 17 hingga yang ke 22 Yang berbunyi demikian Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berserulah serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya Firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur Dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya Dengan sorak-sorai Judul renungan kita yaitu Perbuatan yang ajaib Sobat teruna Setiap orang menginginkan suatu hal yang baik Contohnya ketika kita ingin mendapatkan prestasi di sekolah Maka kita akan berusaha untuk belajar dengan tekun Namun demikian Kita tidak jarang menemukan hasil yang baik Dengan cara yang tidak baik Contohnya Lulus dalam satu ujian adalah hasil yang baik. Tetapi cara yang dipakai dalam ujian itu dengan menyontek adalah hal yang tidak baik. Nah, saat ini kita perlu untuk merenungkan kembali perbuatan-perbuatan untuk mencapai hasil yang baik. Apakah kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ataukah sebaliknya? Sobat teruna, bacaan Alkitab saat ini menjelaskan tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan orang-orang Israel. Dari perbuatan-perbuatan mereka yang salah. Mereka menjalani hidup dengan melakukan kesalahan-kesalahan. Saat jatuh dalam keadaan yang sulit, mereka baru sadar telah berada jauh dari Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih. Tuhan mendengar jeritan hati mereka dan menyelamatkan mereka. Mereka bersyukur karena keselamatan yang datang dari Tuhan merupakan suatu perbuatan yang ajaib. Sobat Runa, mengapa perbuatan Tuhan adalah perbuatan yang ajaib? Dalam KBBI, ajaib berarti sesuatu yang aneh atau sesuatu yang jarang ada. Namun perbuatan yang ajaib itu sesungguhnya adalah sesuatu yang biasa bagi Tuhan. Tuhan itu benar dan baik, maka perbuatannya adalah benar dan baik. Itu akan terlihat jelas Terlihat ajaib bagi manusia yang sudah terbiasa hidup dengan berbuat hal yang tidak benar dan tak baik. Karena itu, kita perlu untuk melatih diri dengan memohon pertolongan Tuhan. Selalu melakukan hal yang baik dan benar. Mari memulainya dari sekarang. Setuju kan Sobat Terunah? Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Yuk kita minta roh kudus menguatkan kita dalam menjalani hari ini. Sebagaimana ajakan di renungan tadi Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkemuliaan kerjaan sorga, terima kasih Tuhan atas renungan pada pagi hari ini. Kami telah mendengar sedikit dari firmanMu. Kiranya Engkau yang menyertai kami dalam menjalani aktivitas kami pada hari ini. Semuanya kami serahkan kepadaMu ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik, jaga kesehatan selalu ya. Tuhan memberkati.